Oh, Ini oh. satu Back to my channel Minus slot bosku Mantap jiwa Oke okay, kali ini kita main Di kartu Zeus lagi Dengan ditemani Situs slot gacor Saat ini Garuda 138 Nah hari ini kita bawa modal 45 langsung Dan 4800 Turbospin 1000 bosku ya Nah, kali ini kita santai aja juga, ya, ya, sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, saja sepuluh, sepuluh, sepuluh, sepuluh, dapat se Tidak ke sini a oh. Tambahnya hai, hai, hai, hai, oke kita stop nanti hai, di hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, teman hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Ya, untuk bikin kontennya di atas atau yang news. <laughs> ini dia cukup cocok ya Sudah Dan ini barunya Nanti kita stop di 950an Jadi yang terpaksa itu 50 sepik ya Nah terus untuk lanjutannya nanti Kita stop tengah Cintang tengah di maksudnya Biar sama Siapa tahu dikasih tambahan jelas masuk nanti ya Kita stop Kita nyalakan double nya ya Atau Double chance Atau ganda ya Kita gandakan 50 sub ya Karena tadi Yang terbagi 50 sepin, jadi Oh! aku sih kalau ya boleh-boleh turun enggak naik 2, pinggir, nangin, nangin, kukuh, ya. 2 kali sama Oke akhirnya Masih belum ada sentasiannya selalu untuk konten hari ini cukup sampai sini saja terima kasih banyak ya jangan lupa di subscribe channel minus lot ya dan aktifkan tombol loncengnya setiap hari kita klik konek status of olympus aktifkan. dengan ditemani situs lot karuja 1.38 4.38 Oh um...